ke ekstrem, aku mau nekani wali matul urus selaneng widok kumpul, bujunikya ilah demaca lanang widok kumpul, mari kharang terus yang di buju mari ngenes masanya resepsi itu pertunjukan yang paling mengenaskan sampai kalau kulon itu paling raseneng, silaturlah gemdata kok itu tidak apa-apa raseneng nekani resepsi saya semangat ke bujun ya, bujun enak kok kulonnya itu ajang keharaman si ciku lorong kong si bujoni ayu ibu kepingin kecewa di bujuel. lu urut jek nginyek bujuel ada kau bokong. malah negara-negara kau anak darani rabi gue sih bos pokoknya yang pantas dijar buah. maksudnya dijar seksi dari ukuran bujuel. saya yang pantas dijar. oke dalam sisi itu haram tapi pihak-pihak kita itu seorang sibuk, ajang silaturahmi yang ketemu konco dulur ya pendek maka kita yang ngomong ya nanti-nanti teman-teman itu haram orang-orang ya haram ya kodohan orang-orang makhluk orang-orang ya orang-orang tak apa tapi ono sisi kebaikan itu silatur dan pihak-pihak kita sudah biasa resepsi ya kita sudah menengah kita bajuri jelas silaturahmi malimatul urus wajib kecuali terjadi haram contohnya ikhtilat iri jalwan bisa kalau terjadi ikhtilat maka hukumnya haram itu jari kita bajuri tapi mulai dice imam bajuri sak terus saya ngomong apa sih ada teko yang mana haram kata kau ya teko atau tidak haram bu teko ya teko ya teko cuma haram cuma haram jadi ya teko ya teko haram jadi kata tadi ada sisi silaturahim ya Mangulah, Makanya ulama Jagungan Baru. Kan katanya ngerasa nih, Bang, ngerasa nih, Bang, wah. Tapi gue boleh jagungan sih, Kak, ngerasa wong ya Yora iso. Bistut, kok mesti ngerasa Malah, Nak, ngerasa nih, Muko Timah. Kira, ngerasa lho Luh. <laughs> kok, orang Muko Timah ini? <laughs> ini, Ngerasa nih, Luh. Cuma panjang tenang, Dek, Luh, Nak, diutang raba ya, <laughs> Tapi, menurut Nani, Cika, Ngerasa, Ikan, Ngerasa, Mukot diwajib, ya udah seperti itu. makanya gitu. Kalau pulau detikia ini,ku butuh tenang. Ini ku, ku lho cerita gitu, dan sama Barokah Imam Ghazali. Imam Ghazali itu pernah cerita kitab yang terakhir dikarang beliau jadi kitab Minhajul Akidin. Setelah itu beliau udah ngarang lagi karena wafat. Itu beliau cerita pentingnya usilah usilah itu nyepi. Kalau sah pulau, mukot tiap pulau mesti masiak. Ya. Yo mau pergi bolak-balik kumpul uang sana, luwe, nge -nge -nge elek bocah so, Kadang-kadang La kok gelem ya, kancane elek. Saya agak ya ya. sawat, diarani mungkin ya. ya. sahabat tersinggung wong wedok di status wong wong Sahabat tersinggung tersinggung. jawab ta. ini kisah nyata. Ada ulama ulama Libanon, kalau bahasa Itu karena banyak di kampungnya. Karena orang biduan nyata, nongol nongol moni wis nemu gak? Bukan gunung gitu guling bidul, pokoknya mukak gitu. Dek saking kepingin menjauh dari haram karena tiap cegungan mesti merasani uang mesti ada. Padahal dia sini loh noda itu. Terus akhirnya, deknya mangan suka, suka tenang, suka terus mau saking pasong bos sungai. Ternyata yang di kampung sini dipimpin orang bidah. Karena orang solehnya mirip, maka di sini dipimpin orang yang tidak soleh. Songo dipimpin kiai, mungkin sony dipimpin PKI. Songo dipimpin kiai semestinya nganggu sunnah Rasul, dipimpin kiai nanggu sekule, nanggu kita. Pala selah kira, neng duduk duduk. No. Dipan neng ulama ketemu nabi, telingno. Kuebu ninggal umatin, nabi dipimpin wong kita. Kualia wong wong, konyol konyol, konyol, diyakin aku itu soleh. Setidaknya kepengen, soleh. Karena itu tadi, misalnya saya sebagai wong alim, gak mau aku, gak kepengen mau lang kemari riak, mari ujuk, marai, raih, flash. Tapi wakilnya sih mau lang wong sesek. Ketika orang soleh tidak tampil, pasti ruangan ini ada yang mengisi, dan itu bisa orang gue, orang. Maksud. Maksudnya cipahan nih, ulama sing lebih nih ya. akal-akal saksi, kalau si apa, Mbak Tiri? Tarotum Ummata Muhammad, bina ayidilmu kehadiah, kamu meninggalkan umat Muhammad, dipimpin orang-orang bidah. Saya bilang, saudari saya, statusnya wong iki menghindari dosa ke gunung, apa membiarkan kerusakan baru, yaitu membiarkan umat dipimpin orang yang tidak solid. Ketina haram, apa malah halal. Haram, karena meninggalkan umat dipimpin orang bidah. Malaikat doa alim senang mengulang pamer-pamer saja, tidak paksa pamer asal langsung dipamer misalnya <tuh> <tuh> alim karena saya pamer, ora pernah ikhlas sampai pamer apa? mau pulang, jangan tenang jadi ini ada beritu tidak ada apa? ada apa? mau ini paling menghubungi barang mutasabih mau ini juga geman, misalnya ada kiai ada gerakan pecinta, mereka juga gede misalnya ada kiai ada di ronda Buah Anies semena nggak di Medan. Nggak pernah orang lagi wong fase. Di rusak usaha, rontok apelan wong fase. Gue apel belas ya, wong fase. Jadi aku capek. Yaudah deh, fotografi gak wae. Ada wae, suwenger susui, subur ape. Ini wong fase, kurang maksudnya Masuknya nyimpol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 Gua mau ngalih semua ngalih murah pondok koi semua politik kuwarta, semua ngalih politik kuwarta, semua ngalih politik kuwarta, semua ngalih politik